Teman-teman media yang saya hormati, selamat siang dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada briefing siang hari ini, saya didampingi oleh satu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Teuku Faisazah, kemudian yang kedua, Direktur Keamanan Internasional dan Perlujutan Senjata, Ibu Grata, yang ketiga, Direktur Asia Timur dan Pasifik, Bapak Santo, yang keempat, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Pak Yuda, serta Kepala BDSP, Pak Rizal. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tiga isu utama. Yang pertama adalah pertemuan high-level open debates Dewan Keamalan PBB pada hari Rabu 12 Agustus 2020 semalam terkait dengan isu perdamaian dan pandemi. Isu yang kedua yang akan saya bawakan adalah mengenai pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN dan yang ketiga adalah perkembangan pembahasan Travel koridor dengan Korea Selatan. Teman-teman yang saya hormati, untuk kedua kalinya selaku Presiden Dewan Keamanan PBB, tadi malam saya kembali memimpin Debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai pandemi dan tantangan terhadap upaya bina damai atau dalam bahasa Inggrisnya Peace Building and Sustaining Peace, Pandemics and the Challenges of Sustaining Peace. Tema ini merupakan tema yang sangat relevan untuk dibahas di dalam Dewan Keamanan PBB, yaitu bagaimana upaya-upaya perdamaian tetap menjadi perhatian dan prioritas semua negara di tengah pandemi ini. Selain dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, pertemuan juga dihadiri oleh tokoh dunia dan pakar perdamaian untuk memberikan masukan mengenai perkembangan situasi bina damai di tengah Pandemi yaitu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, kemudian mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dan juga Direktur Center on International Cooperation, New York University, Sarah Cliff. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Vietnam, Menteri Luar Negeri Estonia, Afrika Selatan. Jerman, dan juga semua wakil dari anggota Dewan Keamanan PBB. Teman-teman, membawa isu pandemi ke Dewan Keamanan PBB merupakan hal yang tidak mudah, karena dinamika dan perbedaan pandangan anggota DK yang cukup tajam mengenai isu ini. Perbedaan ini tampak jelas pada saat Dewan Keamanan PBB membahas draft resolusi terkait pandemi. Diperlukan waktu kurang lebih empat bulan untuk menyelesaikan negosiasi draft resolusi. Alhamdulillah, akhirnya resolusi. 2532 mengenai dukungan terhadap seruan gencatan senjata Sekjen PBB dan upaya melawan COVID-19 berhasil diadopsi pada 1 Juli 2020. Kita bersyukur karena kredibilitas dan rekam jejak politik luar negeri Indonesia selama ini, khususnya di Dewan Keamanan PBB. Maka seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung Indonesia untuk membahas isu pandemi dan tantangan bina damai secara komprehensif untuk pertama kalinya di Dewan Keamanan PBB. Tema debat tadi merupakan perwujudan dari Diplomasi perdamaian Indonesia di masa pandemi, seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 memiliki dampak terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pandemi ini dikhawatirkan dapat membawa negara-negara yang baru beranjak dari situasi konflik terseret kembali ke jurang krisis, dan negara-negara yang masih dalam situasi konflik akan terburuk lagi pandemi ini juga semakin merumitkan kerja pasukan perdamaian PBB dan upaya proses mediasi di lapangan situasi ini dapat merusak hasil upaya pemeliharaan perdamaian yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun kita tidak ingin kerja keras untuk membangun dan memelihara perdamaian harus mengalami kemunduran karena pandemi ini. Teman-teman, di dalam pertemuan tadi malam Sekjen BBB dalam pidatonya antara lain menyampaikan bahwa meskipun pandemi menimbulkan kerentanan sosial ekonomi yang dapat menciptakan instabilitas, namun di saat yang sama Menciptakan juga sejumlah peluang di beberapa negara konflik telah terjadi kencatan senjata dan deeskalasi konflik sebagai akibat dari merebaknya virus COVID-19. Sekjen PBB juga mendorong agar respon internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, memberikan perhatian dalam pencegahan konflik. Di saat yang sama, Sekjen PBB berharap agar dapat dilakukan pendekatan yang integratif, yang lebih peka terhadap potensi konflik, serta bersifat inklusif dan multidimensional, dengan melibatkan peranan segenap aktor perdamaian termasuk pihak swasta dan masyarakat sipil. Dalam debat terbuka ini, saya menyampaikan tiga poin utama dalam pernyataan nasional Indonesia. Poin pertama mengenai Bina Damai atau Sustaining Peace harus menjadi bagian dari respon komprehensif dalam penanganan pandemi. Menjadi sangat penting artinya bagi kita semua untuk mendukung negara-negara dalam situasi konflik, untuk mengambil pendekatan holistik dan inklusif di dalam menangani keterkaitan antara krisis kesehatan dan dampak sosial ekonominya dengan perdamaian dan keamanan. Dukungan ini dapat berupa upaya memperkuat, uh, memperkuat kapasitas lembaga di negara-negara konflik. Perhatian juga harus diberikan agar negara-negara konflik dapat memperoleh akses yang sama terhadap kebutuhan alat kesehatan dan treatment untuk COVID-19. Kompetisi dalam memperoleh vaksin pada saat vaksin ini betul-betul sudah ada akan lebih memperburuk situasi mereka. Selain itu, Indonesia juga menekankan bahwa kondisi yang kondusif bagi terpeliharanya perdamaian di saat pandemi ini akan sangat penting artinya, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks inilah tadi malam saya menyampaikan bahwa Indonesia menyampaikan bahwa para menteri luar negeri ASEAN telah mengeluarkan Pernyataan pada hari lahir ASEAN ke-53 mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Isu yang kedua yang saya bawakan di dalam National Statement Indonesia adalah bahwa bina damai memerlukan sinergi yang kuat di antara semua badan di bawah sistem PBB. Semua badan PBB harus bekerja secara koheren untuk mengatasi pandemi dari seluruh aspek yang terkait, termasuk mengintegrasikan kerentanan potensi konflik dalam masa pandemi COVID-19. DKPBB misalnya harus memainkan peran untuk memastikan Implementasi Resolusi 2532 yang menyerukan penghentian kekerasan atas dasar kemanusiaan atau humanitarian pause selama 90 hari. Di lapangan, peacekeeping operation harus memiliki kapasitas untuk memantau risiko konflik yang diperburuk oleh situasi pandemi. Secara khusus, saya menekankan arti penting kerja Komisi Bina Damai PBB atau Peace Building Commission untuk mengkonsolidasikan seluruh kerja organ PBB dalam menangani pandemi dan implikasi terhadap upaya bina damai. Upaya bina damai selama pandemi diharapkan dapat dijadikan masukan berharga untuk melakukan review terhadap UN Peace Building Architecture. Poin ketiga yang saya sampaikan dalam pernyataan nasional Indonesia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB semalam adalah bahwa Bina Damai mengharuskan optimalisasi sumber daya secara tepat guna. Dalam pernyataan nasional Indonesia, saya mengutip kembali laporan Sekjen PBB mengenai Peace Building and Sustaining Peace yang mengatakan bahwa terjadi penurunan bantuan ODA yang didedikasikan untuk peace building di negara-negara konflik. Negara-negara ini dihadapkan pada pilihan yang berat yaitu mengutamakan peace building atau menggunakan pendandaan untuk infrastruktur kesehatan. Oleh karena itu, penting sekali artinya bagi kita semua untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada. Kemitraan antara PBB dan Lembaga Keuangan Internasional sangat vital. Selain itu, diperlukan juga pemikiran baru yang dapat menghadirkan innovative funding untuk peace building, termasuk ke, kemitraan dengan kerjasama selatan-selatan dan kerjasama triangular dan dengan para filantropis serta sektor swasta. Kita perlu berbangga seluruh anggota, seluruh negara anggota, Dewan Keamanan PBB secara tegas menyampaikan apresiasi atas inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan debat terbuka tadi malam. Teman-teman media yang saya hormati, itu tadi adalah isu yang pertama. Sekarang saya ingin masuk kepada isu yang kedua, yaitu mengenai pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada saat peringatan Hari Jadi ASEAN ke-53 pada tanggal 8 Agustus lalu. Berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya, peringatan ulang tahun ASEAN kali ini dilakukan secara virtual. Peringatan Hari Jadi ASEAN yang ke-53 ini dijadikan momentum oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk menegaskan komitmen pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Peran sebagai lokomotif perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara telah dimainkan ASEAN selama 53 tahun ke belakang Dan semua orang tahu bahwa peran sentral ini tidak mudah untuk dilakukan. Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap dapat memainkan peran sentral ini ke depan. Kita tahu situasi saat ini menghadirkan tantangan yang semakin berat agar ASEAN dapat melanjutkan peran ini. ASEAN tidak perlu dan tidak boleh terjebak dalam rivalitas negara-negara besar di kawasan. Dan sebaliknya, Kerjasama dan kolaborasi harus diperkuat. ASEAN justru harus terus memberikan dorongan bagi upaya memperkerat, mempererat kerjasama dan kolaborasi di kawasan. Teman-teman, berdasarkan pemikiran inilah, maka Indonesia mengusulkan kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN agar ASEAN dapat mengeluarkan sebuah pernyataan bersama, agar komitmen terhadap prinsip-prinsip yang termaktub dalam job fund dipertegas kembali. Komitmen ASEAN terhadap job fund harus diperkuat kembali. Dan agar komitmen para pihak Treaty of Amity and Cooperation atau TEC juga penting untuk dipertegas kembali. Pada kesempatan ini, Indonesia saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap Vietnam selaku Ketua ASEAN dan negara anggota ASEAN lainnya yang menyambut baik inisiatif Indonesia ini serta memperkuat draft yang telah disiapkan oleh Indonesia. Dalam pernyataan dengan judul ASEAN Foreign Minister Statement on the importance of maintaining peace and stability in Southeast Asia. Menlu ASEAN menyampaikan delapan pesan utama. Yang pertama, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang damai, aman, netral, dan stabil. Kedua, ASEAN tetap bersatu kohesif dan memiliki ketahanan di dalam memajukan prinsip-prinsip dalam ASEAN Charter. Yang ketiga, pentingnya menjaga semua prinsip yang tertera di dalam TEC, zofan dan Bali Prinsipal. Yang keempat, meminta semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas yang dapat meningkatkan eskalasi di kawasan, yang kelima, meminta agar terus dibangun strategic trust di kawasan dengan cara-cara damai melalui dialog dan kerjasama. Keenam, menegaskan sentralitas ASEAN dan melanjutkan kerjasama dengan mitra ASEAN melalui ASEAN Lab Mechanism. Ketujuh, menegaskan prinsip yang ada di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dan kedelapan, menegaskan dukungan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme sesuai piagam PBB. Teman-teman, persatuan di antara negara ASEAN akan menjadi kunci kesuksesan ASEAN. Oleh karena itu, satu pesan yang saya kirimkan di hari jadi ASEAN yang ke-53 adalah ASEAN bersatu, ASEAN kuat. Teman-teman, media yang saya hormati, masuk ke isu yang ketiga atau isu yang terakhir, yaitu saya ingin menyampaikan perkembangan pembahasan pengaturan Essential Business Travel Corridor atau Essential Business Travel Corridor Arrangement. Teman-teman, sebelum memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB semalam, saya telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang, Kang Kyung-wa. Kami secara khusus membahas finalisasi dari pembahasan kita mengenai pengaturan Essential Business Travel Corridor. Alhamdulillah, pembahasan mengenai pengaturan tersebut telah selesai. Oleh karena itu, pada hari ini, saya umumkan bahwa Essential Business Travel Corridor Arrangement dengan Korea Selatan telah disepakati dan akan berlaku mulai Senin 17 Agustus 2020 bertepatan dengan Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-75. Ini merupakan pengaturan Essential Business Travel koridor kedua yang dimiliki Indonesia setelah yang pertama kita sepakati dengan UAE dan berlaku sejak 29 Juli yang lalu. Pembahasan arrangement ini dilakukan secara detail dan memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini kita lakukan guna memastikan bahwa pengaturan essential business travel koridor ini senantiasa mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Korea terutama Menteri Luar Negeri Kang atas kerjasamanya di dalam menyelesaikan arrangement ini. Saya ingin menegaskan teman-teman bahwa travel koridor dengan Korea Selatan ini diperuntukkan untuk bisnis esensial, kalangan diplomatik dan dinas. Jadi saya ulangi lagi bahwa travel koridor ini diperuntukkan untuk pebisnis esensial, untuk kalangan diplomatik dan dinas, dan tidak mencakup kunjungan untuk tujuan wisata. Pengaturan ini diharapkan dapat memfasilitasi kunjungan sektor swasta dan pebisnis esensial yang akan melanjutkan berbagai proyek kerjasama investasi dan bisnis kedua negara, agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa, sekali lagi, tanpa mengorbankan protokol kesehatan. Demikian tadi beberapa hal teman-teman, tiga hal utama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan uh, briefing media pada hari ini dan selanjutnya saya persilahkan Duta Besar Faizazah dan tim untuk melanjutkan dan untuk menyampaikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman telah sampaikan. Teman-teman, sekali lagi terima kasih. Stay strong, stay healthy, and stay united. Terima kasih. Duta Besar Faizazah, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Melu. rekan-rekan sekalian ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Menteri Luar Negeri atas tiga hal penting yang telah ber di, berbagi pada uh, siang hari ini untuk uh, pemahaman kita bersama saya telah menerima uh, beberapa pertanyaan yang dalam klusteringnya beberapa diantaranya mencangkup aspek uh, perlindungan warga dan telah hadir bersama kita Bapak Yuda dan saya akan persilahkan Bapak Yuda untuk merespon tiga pertanyaan terkait uh, masalah perlindungan WNI saya persilakan, Mas Yudha. Terima kasih, Bapak Dubas Faisasa. Yang terhormat, Bapak-Ibu Eselon II, teman-teman media. Selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan isu pelindungan warga negara Indonesia. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Nike Bagaimana pemerintah Indonesia merespons situasi terkini di Hongkong? terkait dengan sekuritiro dan kemudian kaitannya dengan keberadaan pekerja migran kita yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia memantau dengan dekat situasi terakhir yang ada di Hong Kong, mengingat terdapat lebih dari 170.000 warga negara Indonesia yang menetap dan bekerja di sana. Indonesia mengakui prinsip One Country Two System yang mengatur hubungan antara RT dan Hong Kong sebagai negara. Dan sebuah wilayah administratif khusus. Terkait itu juga Indonesia menekankan uh, tetap uh, pentingnya menjunjung tinggi dan menjamin pemenuhan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong, pemerintah Indonesia melalui KJRI kita di Hong Kong selalu berkoordinasi dengan otoritas uh, setempat untuk memastikan pelindungan warga negara kita di sana. KJRI Hong Kong senantiasa melakukan koordinasi dengan Departemen Ketenagakerjaan dan juga Otoritas Kesehatan yang ada di Hong Kong untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan pelindungan, terutama terkait dengan penyebaran COVID-19. KJRI juga senantiasa memberikan imbauan kepada seluruh warga negara kita yang berada di Hong Kong untuk selalu waspada mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas setempat kemudian menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat politik lokal dan segera menghubungi KJRI jika mendapat kesulitan KJRI Hong Kong dapat dihubungi melalui hotline yang siap sedia 24 jam Pertanyaan kedua mengenai perlindungan terhadap awak kapal kita pertanyaan disampaikan oleh Mainichi Bagaimana perkembangan kasus kematian 4 ABK warga negara Indonesia di kapal Cina Hanrong? Dapat kami sampaikan di sini bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam press briefing sebelumnya, terdapat empat awak kapal ikan Indonesia yang meninggal di dua kapal ikan berbendera RET yaitu Hanrong 363 dan Hanrong 368. Berbagai macam langkah telah dilakukan oleh KBRI kita yang ada di Kolombo, KBRI Singapura, KBRI Beijing, dan juga KJRI e, Gonzo. Langkah-langkah diplomatik juga telah dilakukan, antara lain melakukan pemanggilan terhadap Dubes RET yang ada di Jakarta, dan juga mengangkat isu ini langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri, langsung kepada Menteri RET pada pertemuan bilateral Indonesia RET yang berlangsung pada tanggal 30 Juli 2020. Pada pertemuan tersebut, Ibu Menlu menyampaikan keprihatinan Indonesia yang sangat mendalam atas berulangnya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal berbendera RT dan meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh termasuk penegakan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pada pertemuan tersebut, Menlu RT telah menyampaikan komitmen untuk melakukan proses penyelidikan secara menyeluruh dan sampai saat ini Indonesia menunggu hasil penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas RT. Di sisi lain, untuk memastikan pemenuhan hak-hak tenaga kerjaan terhadap awak kapal Indonesia tersebut, Kementerian Luar Negeri bersama dengan kementerian lembaga terkait telah bertemu dengan para ahli waris dan juga telah melakukan pemanggilan terhadap manning agensi yang memberangkatkan para awak kapal Indonesia tersebut. Dalam pertemuan tersebut, seluruh hak-hak almarhum berupa gaji, deposit, dan santunan telah diberikan kepada ahli waris, sedangkan untuk uang asuransi segera akan dicairkan, menunggu proses administratif penerbitan akta kematian. Segera setelah akta kematian diterbitkan, uang asuransi dapat segera diberikan kepada pihak ahli waris. Pertanyaan ketiga dari Anadolu dulu mengenai update e, jamaah tablik Indonesia yang ada di luar negeri. E, dapat kami sampaikan, e, berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, terdapat total 1.172 anggota jamaah tablik Indonesia yang tersebar di 13 negara. Posisi saat ini, 454 telah kembali ke Indonesia, 718 saat ini masih berada di luar negeri, dengan rincian 701 berada di India, 6 berada di Pakistan, 10 berada di Malaysia, dan satu berada di Thailand. Khusus untuk yang di India, dapat kami sampaikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, kita telah berhasil merepatriasi 50 jamaah tablik Indonesia yang berada di India, sehingga saat ini masih terdapat 701 jamaah tablik yang ada di India dari 701 tersebut 436 jamaah tablik berada di New Delhi sedangkan 265 jamaah tablik lainnya berada di 11 negara bagian yang saat ini dalam berbagai macam e, proses hukum dari 436 anggota jamaah tablik yang berada di New Delhi 431 telah menyelesaikan proses hukumnya karena mengajukan plea bargain dan membayarkan denda, sedangkan 5 jamaah tablik lainnya memilih untuk meneruskan proses pengadilan secara penuh, karena mengajukan uh, not plead guilty. Bagi mereka yang telah menyelesaikan proses hukum, uh, dalam hal ini 431 yang tadi ada di New Delhi, sebelum pulang ke Indonesia, sebelum dapat pulang ke Indonesia, mereka tetap harus mengurus clearance dari Kementerian Luar Negeri, India dan juga exit permit kemigrasian dari otoritas imigrasi India. Dalam hal ini KBRI terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri India dan juga otoritas terkait untuk memastikan agar proses administratif tersebut dapat segera diselesaikan. Sedangkan untuk eh, 265 eh, jamaah tablik yang berada di luar New Delhi, 29 telah diputus bebas dan saat ini sedang pengurusan exit uh, permit Indonesia, permintaan Indonesia uh, dan juga KBRI kita yang ada di New Delhi dan KJR kita yang ada di Mumbai akan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait di India untuk memastikan repatriasi secepat mungkin anggota jamaah tabli kita ke Indonesia Demikian Pak Dubes yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaan isu pelindungan BNI Terima kasih Bapak Terima kasih Mas Yuda. Tadi saya dibisiki oleh Pak Santo. Rupanya Maenichi sering juga menanyakan hal yang sama ya terkait permasalahan ABK ini. Jadi cukup menarik. Ternyata media asing memiliki atensinya atas penanganan masalah ABK di Tanah Air. Sering-sering bertanya karena akan menyebabkan Mas Yuda selalu hadir bersama kita. Teman-teman sekalian, sekarang saya coba merespon beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Nikkei dan IDN Times. Rusia telah mengumumkan keberhasilan membuat vaksin COVID-19. Apakah Indonesia akan melakukan pendekatan, negosiasi untuk bisa mendapat akses vaksin tersebut untuk bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia? Dari upaya kita untuk melakukan identifikasi atas isu yang ditanyakan yang dapat kami sampaikan pada saat sekarang adalah sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan bertelepon antara Presiden eh, RI dengan Presiden Rusia yang dilakukan pada 13 April 2020 yang lalu telah diadakan pertemuan virtual antara Kementerian Kesehatan kedua negara antara Kemenkes RI dan Kemenkes eh, Rusia pada tanggal 5 Juli 2020. Dalam pembahasan yang dilakukan eh, juga disinggung mengenai rencana kerja terkait vaksin Penelitian di bidang teknologi kesehatan dan uh, teknologi kesehatan yang saat ini sedang kita coba dorong adalah adanya pertemuan lebih lanjut untuk membahas aspek-aspek teknis uh, kerjasama di antara kedua negara. Jadi sebatas itu yang bisa kita sampaikan pada sekarang. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Jakarta Post dan IDN Times. Beberapa KBRI menyebut Twitter bahwa Indonesia sedang bersiap menerima turis. Boleh jelaskan ini mekanisme, mekanisme seperti apa, karena statement Kemlu terakhir masih menyatakan bahwa Indonesia hanya membicarakan membuka border dalam essential business corridor. Saya rasa Ibu Menteri luar negeri telah dengan sangat jelas memberikan keterangan pada paparan beliau pagi tadi. Mungkin teman-teman di perwakilan sangat bersemangat untuk uh, menikmati turisme di tanah air, sehingga mereka aktif me mentweet betapa indahnya turisme di Indonesia. Namun saat sekarang pembahasannya lebih fokus pada penanganan essential business corridor. Uh, mungkin saya sekarang mengundang Ibu Grata untuk merespon satu pertanyaan terkait uh, embargo senjata Iran di DKPB. Saya persilakan, Mbak Grata. Eh, terima kasih Pak Jubir, Pak Dubes Feisah atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang teman-teman media. Semoga semua dalam kondisi sehat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jubir saya akan mencoba menjawab pertanyaan terkait rencana Amerika Serikat untuk mengajukan draft uh, rancangan resolusi perpanjangan embargo senjata Iran di DKPBB dan bagaimana Indonesia menanggapinya sebagai presiden dari DKPBB, uh, Bapak Ibu, teman-teman media sekalian tentu saja sebagai uh, presiden Dewan Keamanan PBB yang memiliki tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kerja Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 2020, Indonesia akan memfasilitasi pembahasan semua rancangan resolusi yang diajukan oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Termasuk dalam hal ini adalah rancangan resolusi usulan Amerika Serikat bagi perpanjangan embargo senjata terhadap Iran. Nah, sebagaimana diketahui bersama, rancangan resolusi Amerika Serikat ini difokuskan pada upaya perpanjangan limitasi transfer senjata dan travel ban terhadap Iran yang rencananya memang dalam uh, kerangka JCPOE akan uh, berakhir 18 Oktober 2020. Uh, diusulkannya perpanjangan ini tanpa batasan waktu ya dan hanya dapat diakhiri dengan keputusan Dewan Kemenan PBB. Sesuai informasi, rancangan resolusi Amerika Serikat ini rencananya akan diambil keputusan dalam minggu ini. Nah, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mengikuti secara sesama dinamika pembahasan rancangan resolusi ini di dalam Dewan Keamanan PBB dan tentu saja akan terus berusaha secara konstruktif berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Indonesia juga akan terus menyerukan dan mendorong semua negara pihak GCPOE untuk meningkatkan upaya dan mencari jalan agar dapat menjalankan komitmennya di bawah GCPOE. Dan diharapkan akan, akan terus berkontribusi positif bagi kestabilan kawasan. Demikian mungkin Pak. Terima kasih Pak Jupir Teman-teman sekalian ada beberapa pertanyaan terkait uh, isu regional. Nanti mungkin saya juga akan minta Pak Santo untuk membantu merespon. Uh, tapi saya coba uh, mencoba memberikan beberapa tanggapan atas hal yang ditanyakan. Tadi ada, ada pertanyaan dari uh, Australian Financial Review, Mainichi Asahi Simbun, mengenai travel business uh, business travel corridor, perkembangan negosiasi dengan RRT Korea Selatan dan ASEAN. Mengenai Korea Selatan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Mengenai negara mana lagi yang sedang dijajaki? Uh, belum bisa kita ungkapkan pada saat sekarang namun semuanya berproses karena tentunya untuk bisa kita menyampaikan ke publik harus ada satu kenyamanan dalam kedua pihak yang sedang menegosiasikan esensial bisnis koridor tersebut mengenai ASEAN yang dapat saya sampaikan untuk travel corridor arrangement dalam konteks ASEAN Indonesia sudah menyampaikan konsep note on ASEAN travel corridor arrangement dan saat ini negara-negara anggota ASEAN sedang mempelajari dokumen tersebut. E, pertanyaan selanjutnya dari Australia, Australian Financial Review bagaimana perkembangan Asep? Apakah India telah menyatakan keikutsertaannya menaikkan Asep ataukah Asep hanya akan diterima 15 negara? Bagaimana negara yang mengancam tidak akan menaikkan Asep jika tidak menyertakan India? Pada prinsipnya, ya, perlindungan Asep telah memasuki tahapan akhir, dan negara-negara anggota Asep sudah mempersiapkan penandatanganan Perjanjian Asep pada akhir tahun 2020. Bagi Indonesia, dan tentunya bagi negara lain, arti penting partisipasi India juga adalah esensial, karena kita meyakini melalui kerjasama Asep. Uh, kerjasama tersebut akan mendorong kemakmuran dan kerjasama di kawasan. Oleh sebab itu, uh, at any time in wish to join RCEP, we are very much welcome. Pertanyaan selanjutnya terkait Tiongkok. Tiongkok mengklaim 70 negara termasuk Indonesia mendukung implementasi Hong Kong National Security Law di UN Human Rights Council. Apakah klaim ini benar dan bagaimana konfirmasi lengkapnya? Ini ditanyakan oleh Nikkei. Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia mengakui atau berangkat pada prinsip One Country Two System dalam melihat hubungan Indonesia dengan Tiongkok, Daratan dan Hongkong. Pada saat yang sama tentunya sebagai negara yang menjunjung demokrasi dan pemajuan HAM. Kita semuanya berharap bahwa negara-negara memberikan perhatian yang positif dan pandangan yang sama atas parti penting HAM tersebut, termasuk Tiongkok. Dalam hal ini, Hong Kong adalah satu negara yang sangat penting bagi Indonesia. Maaf, mohon maaf, Hong Kong adalah entitas. Saya ulangi, merupakan entitas yang penting bagi Indonesia karena merupakan mitra investasi top ten dalam beberapa tahun, kalau kita melihat. Entitas Hong Kong merupakan uh, salah satu yang secara aktif melakukan investasi Indonesia merupakan uh, top 10 dalam hal investasi. Oleh karena itu, uh, kita selalu mendalil penting uh, peran Hong Kong dalam konteks sebagai hub kerjasama ekonomi dan keuangan di kawasan dan secara global. Rekan-rekan sekalian, pertanyaan selanjutnya mengkait pada negosiasi Code of Conduct di ASEAN dari Af. Australian Financial Review negosiasi COC diperkirakan tidak akan mudah setelah 10 tahun baru sampai pada proses pembicaraan kedua atau second reading apakah akan ada penyelesaian politis terkait COC bagaimana Indonesia mengujuk China sebagai negara besar di Asia Timur untuk bersikap lebih generous dan melepaskan klaim lain day selainnya padat sekali pertanyaannya nih uh, IFR Mbak Natalia ya uh, dari informasi yang saya dapatkan juga rekan-rekan yang menegosiasikan COC, saat sekarang teks COC sudah memasuki second reading benar, dan kita harus melihat kembali bahwa pembahasan negosiasi teks dimulai sejak tahun 2018. Dan tercatat adanya kemajuan ya. Kita sebenarnya melihat arti penting cepat terselesaikannya COC negosiasi COC namun juga dalam prosesnya kita ingin terus memastikan bahwa isu-isu substantif yang penting tetap uh, konsisten ditampilkan dalam dalam dalam dokumen tersebut termasuk diantaranya UNCLOS 1982, adanya pengaturan yang efektif mengenai tata perilaku dan uh, adanya satu mekanisme untuk mencegah adanya uh, insiden atau preventing insiden satu mekanisme. Dan ada juga satu uh, mekanisme untuk mengelola insiden apabila terjadi. Dan tentunya uh, dalam proses negosiasi COC tersebut, kita juga mendorong terus berlangsungnya confidence building measures. Uh, dalam hal bagaimana kita mendorong terkait klaim uh, nine days lain ini tidak sebatas menjadi uh, concern atau kepentingan Indonesia namun juga menjadi concern atau kepentingan negara-negara di kawasan lainnya Ada pertanyaan dari uh, ABC Australia apakah ada perkembangan terbaru mengenai laut Cina Selatan bagaimana Indonesia bagaimana tanggapan Indonesia semakin meningkatnya kehadiran kedua negara besar di kawasan tersebut saya ingin uh, melihat kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri tadi, bahwa uh, posisi prinsip Indonesia dan juga ASEAN, ASEAN tidak perlu dan tidak boleh terjebak dalam rivalitas negara-negara besar di kawasan. ASEAN should not in any way entrap in great power atau major power rivalry in the regions. Namun, uh, yang juga saya ingin tegaskan kembali bahwa Ibu Menteri Luar Negeri dalam konteks kita merayakan ulang tahun ASEAN telah mendorong dikeluarkannya ASEAN Foreign Minister Statement on the importance of maintaining peace and stability in Southeast Asia. Jadi pada intinya adalah stabilitas di kawasan utamanya juga di Laut Cina Selatan penting tidak saja bagi Indonesia namun bagi negara-negara di kawasan dan negara-negara lainnya. Selain itu yang penting juga kita Catat dari inisiatif Indonesia tersebut adalah kembali ditekankannya dalam dokumen uh, statement tersebut aspek uh, ASEAN sebagai kawasan yang bebas, damai, bebas, netral, sesuai dengan posisi yang tertuang dalam prinsip-prinsip dalam Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Dan satu hal penting lainnya yang tidak uh, perlu yang perlu juga kita catat bahwa negara-negara tersebut major power yang memiliki memiliki kepentingan. Dalam hal ini juga bagi stabilitas di kawasan adalah mereka yang menandatangani Treaty of Amity and Cooperation. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Arab News. Dengan hasil keputusan loyal jirga untuk membebaskan 400 tahanan Taliban yang memuluskan jalan untuk intra-Afghan dialog, apakah Ibu Melu akan datang memenuhi undangan hadir di dialog tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pak Desra? Minggu lalu, pada ada di sini, ya, bagaimana Indonesia akan terus menjalankan perannya dalam proses perdamaian di Afghanistan? Pada prinsipnya, Indonesia menghormati hasil keputusan yang disepakati pada loyal Jir, Loya, Loya jirga Afghanistan dan berharap perundingan intra-Afghanistan dapat segera dimulai e, pada, pada saat pada waktunya nanti, apabila ada undangan termaksud bagi penyelenggaraan perundingan intra-Afghan. Menteri luar negeri tentunya akan dengan senang hati memenuhi undangan tersebut. Sementara itu, Indonesia, posisi prinsip kita adalah kita menghormati satu proses yang Afghan-owned, Afghan-led, dan berharap perundingan intra-Afghanistan dapat menciptakan momentum positif dalam upaya mengakhiri konflik yang ber berkepanjangan di Afghanistan. Selanjutnya ada pertanyaan dari ABC Australia mengenai, oh saya, saya pikir tadi artis aktivis Veronica Koman. Aktivis Veronica Koman mengklaim oleh sosial media bahwa pemerintah Indonesia berupaya dengan berbagai cara mengkrim, mengkriminalisasi manakan memasukkan dalam DPO Interpol, membatalkan pasport dan terakhir meminta kembali beasiswa LPDP 733 plus juta agar ia menghentikan advokasi tentang HAM Papua apakah klaim ini benar dan bisa dikonfirmasi yang bisa saya tegaskan kembali kemarin saya sudah merespon pertanyaan ini ya Mas Ari jadi sebenarnya sudah terjawab apa hal, hal yang ditanyakan namun saya juga mencatat bahwa pihak LPDP juga sudah mengeluarkan press release tadi malam dengan demikian sudah jelas apa yang menjadi konsideran bagi uh, penyampaian permintaan mengembalikan uh, beasiswa yang diterima oleh yang bersangkutan silakan dibaca rekan-rekan sekalian isi dari press release press release LPDP tersebut yang secara jelas memuat uh, konsideran mengapa uh, hal itu dimintakan rekan-rekan sekalian uh, sudah semua pertanyaan sebenarnya terjawab uh, kami membuka mungkin uh, kalau ada yang follow up questions jangan banyak banyak dua cukup ya Terima kasih. maaf gak buka video gak apa-apa ya ah, ini -ter terkait dengan sisi pembahasan ya oh, apakah sudah ada tanggal saten misalnya dengan perkiraan pandemi selesai pada tanggal sekian akan di diluncurkan pada tanggal sekian baik itu baik ya yeah. oke okay, terimakasih terimakasih uh... Oke okay, terima kasih kembali uh, Sampai saat sekarang belum ada uh, Tanggal yang kita bisa ancur-ancur uh, terkait Pertanyaan disampaikan Memang idealnya untuk isu-isu yang bersifat uh, Strategis uh, Idealnya format perundingannya adalah Secara face to face ya Namun kondisi uh, Kondisi COVID saat sekarang Tidak memungkinkan hal itu Namun pastinya negara-negara ASEAN dan Tiongkok uh, Semuanya bersepakat untuk menyelesaikan uh, COC ini pada waktunya dan bagi Indonesia sendiri, semakin cepat kita mendapatkan satu kesepakatan semakin baik, uh, tentunya satu apa code of conduct yang juga di dalamnya memuat elemen-elemen penting, posisi-posisi prinsip yang saya sampaikan tadi uh, yang yang pokok yang bisa saya sampaikan bahwa uh, semua pihak tentunya sangat ingin agar ada penyelesaian COSIP yang tepat waktu dan dalam konteks isinya benar-benar sudah merefleksikan kepentingan semua pihak dan juga sudah mencakup posisi-posisi prinsip. Jadi proses inilah yang sedang berjalan untuk mencari titik temu, mencari kesepakatan bersama. Dalam satu perundingan tidak lazim kita menetapkan satu target karena apabila target itu terlampaui, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa kita tidak bisa menyelesaikan satu perundingan sesuai waktu yang sudah di-announce atau disampaikan justru dengan kita sisi lain menetapkan target waktu juga memberi dorongan agar semua pihak dapat uh, memberikan extra efforts untuk menyelesaikan perundingan itu sendiri jadi semua ini semua segala sesuatu sedang berjalan pada tracknya dan harapan kita uh, dinamika yang berkembang saat ini di kawasan juga memberikan dorongan dan pemahaman bersama bahwa sangat penting bagi kedua pihak untuk segera menyelesaikan perlindungan perundingan Kodaf Kendak. Uh, ada dari Ismi, Nike Review. Ya. Uh, selamat siang, follow-up uh, sedikit kalau bisa dikonfirmasi untuk yang ATABK meniklal di Jua Kapal-Jangkok itu, mungkin uh, bisa di disebutkan lagi uh, Isim Pak? Um, dan ini apakah berbeda dengan kasus-kasus terdahulu um, Kalau bisa dititapkan lagi itu kejadiannya tepatnya kapan dan dipayangkan oleh FHF um, Terima kasih Pak okay. Dengan senang hati saya persilakan Mas Hidah ya. Siap, terima kasih Mbak e, Dapat kami sampaikan e, Terkait dengan yang tadi kami sampaikan Kejadian meninggalnya 4 ABK WNI Di 2 ABK RT. Jadi kami sebutkan di sini Almarhum D uh, meninggal di kapal Hanrong 363, lalu Almarhum AS, Almarhum R, dan Almarhum AW meninggal di Hanrong 368. Jadi empat peristiwa kematian tersebut terjadi antara bulan Mei hingga bulan Juni 2020. Uh, kemudian, Berbagai macam upaya telah dilakukan uh, oleh, tadi kami sebutkan, KBRI kita di Kolombo, uh, Kanhrong 638 ada di sekitar uh, perairan Sri Lanka. Lalu kemudian uh, Almarhum D dan AS uh, dipindahkan ke kapal Fu Fuyuangyu 059. Sedangkan Almarhum R dan Almarhum AW tetap berada di kapal Kanhrong 368. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh KBRI kita di Kolombo. KBRI kita di Singapura, KBRI kita di Beijing, dan KBRI kita di Guangzhou untuk menyampaikan agar jenazah dapat dipulangkan ke Indonesia. Namun kemudian kami mendapat informasi bahwa kapten kapal telah melarungkan jenazah tersebut pada bulan Juli 2020 yang masing-masing ada di Samudra Hindia dan di Laut Cina Selatan. Nah untuk itu kita sudah menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam Uh, kita tidak bukan hanya karena pelarungan itu uh, dilakukan setelah kita meminta agar tidak dilakukan meminta agar jenazah dapat dikembalikan ke Indonesia namun uh, pelarungan itu tentunya dilakukan sebagai pilihan terakhir resort, ketika seluruh prakondisi memang sudah uh, terpenuhi. Nah, untuk hal itu kita sudah sampaikan uh, rasa keprihatinan kita yang tadi kami sampaikan Baik kepada duta besar RT yang ada di Jakarta maupun oleh Ibu Menlu langsung kepada Menlu RT. Pada pertemuan bilateral Indonesia-RT tanggal 30 Juli 2020. Demikian, Mbak. Masih ada lagi, Mbak. Oke. Okay. Uh, uh, oh, sorry. Saya mau nanya dengan Ini, ini Itu nanti. Dia, dia. dia, dia. dia. Oke, okay, Mbak, dia. silakan, Mbak, ya. Yang dengan faktoria itu, apakah nanti sistemnya sama seperti UI yang ada apa sih, kesamaan uh, testing ke apa, perakuan testing di sini dan di sana atau nanti ada yang ada sebelumnya ya Pak? Saya undang Pak Santo untuk menjelaskan ya, terima kasih. Um, baik, terima kasih Pak Faiza um, Mbak Dian, jadi terkait dengan berbagai macam kerjasama travel koridor yang kita kembangkan baik itu yang kemarin sudah di announce terkait dengan UAE atau yang hari ini di announce dengan Korea Selatan dengan semua perjanjian tersebut kita harapkan arahnya adalah terkait tadi yang Mbak Dian sampaikan yaitu interoperability dari sistem Um, testing dan juga sistem monitoring yang dilakukan oleh kedua negara ataupun negara-negara antara Indonesia dengan mitra yang kita kembangkan kerjasama tersebut. Tapi tentunya ini semuanya adalah uh, working in progress ya, <tuh> bahwa semuanya juga merupakan sesuatu yang kita arahkan. Tetapi intinya adalah bahwa dalam Travel Corridor Arrangement dengan negara manapun yang diutamakan adalah terkait um, penghormatan ataupun uh, kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Jadi untuk dapat dipastikan bahwa protokol kesehatan baik di Indonesia ataupun di Korea ataupun di UAE itu tidak ada um, istilahnya dikurangi ataupun uh, di discount ya, untuk memfasilitasi um, arrangement tersebut. Jadi semuanya sesuai dengan protokol kesehatan dan itu yang menjadi kepentingan kita dalam berusaha untuk mengembangkan travel corridor region ini. Terima kasih. Uh, terima kasih Pak Santo atas penjelasannya. Uh, tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, uh, Sepakatnya ini akan diperlakukan pada tanggal 17 Agustus ya. Uh, inilah satu capaian diplomasi kita dan juga ikut kita banggakan karena diperlakukan pada saat kita merayakan Kemerdekaan Indonesia, rekan-rekan sekalian uh, demikian yang bisa kita respon dalam kesempatan press briefing pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang terkait paparan Ibu Menteri Luar Negeri yang uh, perlu mendapatkan soft copy-nya mungkin nanti saya akan sa uh, sampaikan ke Mas Sugiri untuk bisa disampaikan karena uh, dengan demikian teman-teman sekalian bisa uh, memberikan quotation secara lebih jelas lagi. Demikian. Uh, Kesempatan press briefing pada hari ini, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.